Eh, sanggah yang betul-betul Kak yang tambah Eh, Tuan-tuan -e. Eh, Baik-baik aku sibuk Mereka selalu itu Nak kuah Masan-mereka itu main-mereka Sebab adik-adik Adik-adik adik kita Adik-adik Adik-adik Adik-adik Sebab Kak yang muntut tambah Eh, Apa mula di pokok itu Tuan-tuan tuan katulah Lanjung-peluh Pertu Sanggah Tak emang nama alat tambah jauh mikrobo na yang mana harapkan tonton rakyat opira tu tambah jauh main sebab eh bangamu yang natin mantanantanan tambah eh aku sih bang mendikasur dite nakua kot talana apa mete pada mikite buku mulut tetek nah masaman mana modikan deh ya mana mau di kalem oleh mau masak. Daripada tak nak ku Kauarkan laku alam ti pun ti. Mana diharapkan tu? itu tambahin apa paling? apa kemudian itu si Mitzi itu tambah, eh. nana buka da taruh matematika apa ini tanah kuat tanah ni tambah, nah, tanah ni tambah, na ta area nih tambah di tanah, bunga ribu dah. eh mana mereka tak eh siapa tu ya nang niling niling terong binkan dite eh maysa apa nya lana ani ju nambah irik lebih melompoy nah nasib Uh. Nah, ngasak -ngasak uh. Ah, maka kasak muka. Ah. Ya, maka toke. Jama <coughs> main napokoh to la lanjung polopo. Rusak, rusak, rusak, rusak taru, ya. Yes. Nih. Uh. Uh. Rakyat kasar mau anak kandide kandide baik namun ini om itu tambah ya. mulana pokok tok. Ba teh sama, mun itu rasa. Nah, pang dikalana pugu ati okay, itu ke susu itu. Eh mga pala na kandina tambay ritula, tu naporeng kan den na. Yan na sama amisa na mumulang nakalahan to. Ma diman? deh, lama saja ah. Ma pirik. ya apa ya ma piring, mana tuh? tong itu kalau Iya, ku bayangkan, aku bayangkan, nakutu tambah, apa ada budan oh, astaga, firman memang nyawa tu, wah, anom bumnane itu, tau tak tentang peran itu tambah-tambah dibuang-buang aja tu, ha, yakin dibuang ya, nih, sia-sia, hei, hei, yang susu harus malah laku laku bempang mau pelasingin maleng kan dewa, maling ku mandi daripada Iyo, maaaring pasusim itu, panung wala na kumali? Ay, pusaka natin.